Di Paceng di makam emas Bogota, Kolombia, Anda dapat menemukan jet udara yang sangat lucu. Mereka mewakili model skala dari apa yang ada kepercayaan yang merupakan pesawat pertama. Selusin artefak emas ini, bertanggal sekitar 100 C, ditemukan di Amerika Tengah dan di pesisir Amerika Selatan. hal menarik lainnya adalah fakta bahwa itu benar-benar terbang ketika penemu menemukan emas imut ini mereka mengira barang ini adalah beberapa model binatang seperti ikan terbang atau tikus dan bahkan burung model-model ini adalah yang paling mirip dengan ikan terbang karena bentuk aerodinamisnya Udara petit memiliki stabilisator vertikal dan horizontal Ekornya sama menariknya Sirip ekor ini memiliki bentuk sirip yang tepat pada pesawat terbang modern Pada tahun 1994, orang Jerman Peter Belting dan Konrad Lubbers menciptakan salah satu dari benda ini yang lebih besar Mereka menambahkan sebuah motor dan benda itu terbang dengan normal Mungkin untuk secara modern, hal ini tidak terdengar seperti sesuatu yang keren, tapi hal itu masih mengesankan